Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Rezeki lancar untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel YouTube Maman Black. Dan seperti biasa kalau bertemu dengan channel ini maka kita akan berburu Tugu Garuda Pancasila. Kali ini saya berada di daerah Kali Kecamatan Yaso Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dan ini kebetulan backsonya ada tahu bulat ya digoreng dadakan. Ini dia teguh garuda nya berada di sekitar daerah masjid. Ini dia penampakan garudanya kecil tapi gagah di atas sendiri. Kemudian di bawahnya ada tulisan Pancasila timbul ya kemudian sila pertama logo bintang ketuhanan yang maha esa kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ada apa ini? semacam monumen tulisannya ini mungkin pembuatannya atau pembuatan masjid. <laughs> ya, seperti inilah tampaknya dari bawah. Membusungkan dada. Masih lengkap dan warnanya cukup bagus, teman-teman. Tampaknya sudah dicat ulang Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat, waras, selalu rezeki lancar untuk kita semua.